Nikita Willy dikabarkan sudah mengakhiri kisah Asmara dengan Indra Priyawan Hal tersebut terungkap saat Nikita hadir di tayangan Oke okay, Bos Trans 7 Awalnya, Raffi Ahmad sebagai pembawa acara menanyakan perihal tersebut ke Nikita Raffi terlihat penasaran dengan perkembangan hubungan Nikita dengan Indra Ternyata, hubungan Nikita dengan Indra sudah kandas di tengah jalan namun hal yang lebih mengejutkan ketika Raffi bertanya soal alasan Nikita putus dengan Indra Raffi penasaran apakah alasan Nikita putus karena adegan ciuman dengan Kelvin Jeremy dalam sebuah film yang membuat Indra cemburu Tapi katanya aku pikir si Niki putus karena si Kelvin pernah di film adegan ciuman Emang bener pacar kamu cemburu? tanya Raffi ke Nikita Pertanyaan Rafi tersebut langsung menarik perhatian Calvin yang juga hadir di acara yang sama Calvin berujar bahwa adegan ciuman itu justru sebetulnya tak diketahui oleh Indra Sebenarnya pacarnya enggak tahu kan kalau ada adegan itu Iya masih sama Indra Terus pas lagi premier film, kagum banget gue, takut banget ditabrak sama taksikan, tapi profesional waktu itu, ujar Kelvin sembari tertawa. Namun, Nikita akhirnya angkat bicara perihal hubungan dengan Indra. Ia berujar saat ini hanya mengikuti amanah sang ayah terkait hubungan asmara. Jadi karena amanat papaku gak boleh pacaran, memang sekarang aku sedang tidak ada status dengan siapapun. Jadi nanti kalau misalkan ketemu jodohnya aku langsung nikah saja, ungkap Nikita Willy. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.